Ya, teman-teman dari Pola Hidup Sehat, kita lanjutkan pelajaran kita, baik Zoom, ataupun nanti yang rekaman, Yukutu, yang rekaman eh, ya di YouTube, ya, mengenai eh, fenomena, simptom, gejala yang muncul dari eh, Pola Nafas eh, Body Scan, ya. Nah, secara secara resmi dari John Kabat-Zinn di mana saya belajar ya mengenai rasa-rasa uh, yang muncul ya saya ulang lagi mengenai rasa-rasa yang muncul kalau dari John Kabat-Zinn ya saya akan tampilkan ini uh, ntar ya seperti yang ini ya John Kabat-Zinn ya maka rasa apa sih yang bisa muncul gitu ya rasa gelitik atau geringingan, terbakar tegang kasar gemetar ini penasaran rasa yang normal ya menurut pencipta olah nafas body scan yaitu dari John Kabat-Zinn ya dari mindfulness ya ini seorang profesor emeritus dokter dari dulunya kepala klinik kesehatan di fakultas kedokteran MIT Amerika ya, ini file sudah saya post di WA group ya, jadi bisa dibaca. Cuma saya berikan sekilas saja. Ini rasa yang sebenarnya cukup normal muncul ya, gemetar, berdenyut, mati rasa, sakit, nyeri, ketarik, berdenyut, tenggelam, terang basah, berkeringat, bahkan bergetar. Tadi ada pertanyaan ya, itu bisa muncul. Emosi kurang sabar, pengen berhenti. Tapi yang positif apa perasaan yang positif? Secara fisik bahkan muncul ya. Rasa nyaman, rasa sejuk, rasa hangat, rasa santai, rasa ringan dari yang positifnya, emosi yang muncul. Kalau pas perasaan secara fisiknya merasa seperti aliran air dingin, ya enak banget. Maka reaksi emosinya nikmat, ingin terus-menerus bangga. Jadi, tapi kalau rasa sakit yang muncul bisa frustasi, bisa marah, pengen berhenti, bahkan bisa jijik. Kenapa nanti saya akan jelaskan latar belakang kenapa rasa-rasa itu muncul ya? Lalu dengan mengetahui latar belakang rasa itu muncul, lalu sembuhnya bagaimana ya? Berhentinya bagaimana? Ada yang tanya tadi kan di atas, Pak, seberapa lama saya bisa sembuh dari rasa seperti ada coro di telinga, ada e, coro di bawah kulit, ada ulet ya, masuk di bawah kulit saya, ada coro di perut saya. Sebenarnya sehari juga bisa, ya, tergantung seberapa kita belajar dan sungguh-sungguh e, mengerti. Ya, tapi Bang, biasanya kalau masalah seperti ini butuh waktu terapi, ya. Tapi tolong yang punya rasa-rasa yang termasuk aneh gitu ya. Ikut tiap pagi, lalu saya akan pos besok mengenai modul 1 mengenai soul healing and miracle. Nah, hari Minggu malam ikut. Itu soul and soul healing and miracle bagian kedua, Minggu malam ya. Jadi Minggu satunya yang dulu nggak ikut, saya pos di WA grup rekamannya, simak ya. Lalu Minggu malam ikut itu yang kedua. Nanti ada ketiga, keempat, kelima. Tapi itu karena tiap hari Minggu malam, jadi butuh waktu panjang, tapi sebenarnya nggak usah sampai modul itu selesai pun, minggu depan kita akan masuk olah nafas yang mengolah rasa. Nah, saya harap seminggu saja minggu depan itu sembuh. Bahkan mungkin nggak perlu seminggu ya. Bahkan kalau hari ini pun dengar sungguh-sungguh, ya sembuh pun bukan hal yang mustahil. Karena ini bukan soal patah tulang, yang butuh waktu berbulan-bulan. Pendekatan terhadap kenapa rasa terjadi bisa dari segi kalau yang John Kabat-Zinn tekankan itu sebenarnya mengenai kepekaan organ tubuh. Ya. Waduh, rasa sakit eh, di panyudaranya dan memang ternyata diperiksa di situ ada kanker. Nah, tentu sembuhnya nggak bisa cepat. Ya, karena memang secara fisik betul-betul sakit. Saya dada saya seperti tertekan-tekan begitu. Saya dulu merasakan begitu, ya. Lah dicek saturasi saya emang 94, 95. 94, 95 saya hampir-hampir hipoksia. Karena saya pernah bronkitis 9 tahun waktu kecil. Ya, itu butuh waktu dua bulan ya, untuk saturasi 99 sampai 100. Tapi sakitnya hilang hanya kira-kira 2-3 minggu. Karena secara fisik memang paru-paru saya ada flek karena pernah bronkitis. Ya, butuh waktu sesuai dengan waktu sembuhnya secara fisik karena sakit itu memang ada penyakit fisik yang selama ini kita nggak rasa sibuk hidup Ya, enggak pernah berhenti merasakan. Ya. lalu kita merasakan, "Waduh, Pak, ini perut saya begini, arah perut coba nanti kalau... Maka saya sarankan respon pertama ke dokter diperiksa secara klinis oleh dokter medis." Ya, sehingga dokter, "Wah, benar, Pak, ini ada penyumbatan pembuluh darah di sini." Ya, gitu ya. Lalu dengan olah nafas, misalnya pink olah nafasnya darahnya lebih cepat sekali untuk terbuka, misalnya begitu ya. Seberapa lama itu rasa sakitnya? Tapi itu rasa sakit ya, yang seperti bayi. Kalau John Cuplins bilang seperti bayi, peluk aja sampai nggak menangis lagi. Tentu, seberapa lama tergantung berapa lama juga itu sembuh secara fisik, di mana butuh waktu ya, kanker ya, kayak tiga villa sampai dua tiga bulan. Si Titipuspa kan cuma 14 belas hari. Ya, itu dispesikan bersih loh gitu ya, tapi dia sehari empat lima jam olah nafasnya karena memang dalam tubuh dia ada kanker. Itu kan nyata gitu ya. Nah, sekarang kemarin ada pendapat soal energi, berarti di situ terjadi kesembuhan. Gitu. Sekarang satu pendekatan lagi yang juga nggak bisa diabaikan ya. Dalam penelitian, satu persen manusia mengalami, kalau Indonesia dua juta, berarti kan dua juta orang mengalami. Wah, banyak loh 2 juta itu. Pas kebetulan orangnya sakit, ikut pola hidup sehat yang sekarang ini anggotanya 30 ribu. 30 ribu kalau satu persen banyak juga loh. ya 30 orang aja ngobrol, ngomong, testimoni, uh, sharing di WA Group. Oh, jadi kayak banyak banget gitu ya. Apalagi kalau lebih dari 1 persen. Nah ini saya kasih jurnal singkat saja. Saya tidak bacakan jurnalnya, hanya tunjukkan 1-2 kalimat saja. Tapi setelah itu saya bahas ya. Nah. Ini kemarin saya diskusi, ya, chatting ya dengan Ibu Herianti Cahyadi, PhD. Saya kenal sudah lama, ya, dari tahun sembilan puluh delapan, Waktu anak saya nomor 2 sempat game ediktif, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, lalu bahkan sempat naik kelas 2 itu bersyarat. Pak Jarod, kalau anak bapak kelas 2, nanti belum bisa nulis, balik kelas 1. Waduh. Maka akhirnya tiga anak saya semuanya konsultasi dengan Ibu Herianti ini. Ya, I love my psychologist itu nama lembaganya ya. Beliau juga sekarang aktif di Wanita Bijak sebagai seorang hamba Tuhan juga. Dan ketiga anak saya semuanya konsultasi psikologinya dengan beliau. Jadi kalau anak-anak saya itu menjadi semuanya Akhirnya dapat beasiswa ke Singapura Full 100% biaya siswa Karena pinter banget asramanya gratis Bahkan uang saku tiap bulan $1.200 setiap bulan beasiswa diperpanjang lagi 2 tahun Perpanjang lagi 4 tahun totalnya, totalnya dari sektri 3 SMP Sampai lulus kuliah 8 tahun Sekolah gratis Asrama gratis Tiap bulan dibayar $1.200 Pak anaknya pinter pintar banget Pak Ya waktu kecil pernah bermasalah Waktu pernah bermasalah itu, Ibu Herianti ini sempat membantu kami menangani anak-anak. Jadi saya juga belajar dari psikolog. Nah, termasuk sampai sekarang jadi berteman. Ya. Begitu masuk olah nafas, ada hal-hal psikologis. Saya jujur juga nggak telan mentah-mentah ya semua keterangan gitu ya. Nah, jadi kalau alhamdulillah malah beliau yang ngumpulin saya. Pak itu kalau yang anda merasa coro-coro. Ada ulat di bawah kulit itu, ada kemungkinan karena hal, -hal psikologi. Gitu ya, saya percaya dia PhD, tapi Bu, ada jurnalnya nggak? Ada, Pak Jarod. Oke, okay, saya tunjukkan sebentar saja ya. Nanti kalau dibaca jurnal, abstraknya segala macamnya, Bapak Ibu malah jadi pusing. Saya jelaskan dengan bahasa sehari-hari ya. Oke okay, ya, nih ya. Nah, ada sekitar ya kalau ini ini judulnya dulu ya judulnya ini adalah analis rekam medis jenis halunisasi menggunakan teknik decision tree algoritma C45 di rumah sakit Atma Husada Samarinda ya ini dari sebuah uh, penelitian di upload ya tapi saya tertarik kalau baca begini kan di pendahuluannya itu sudah ada berbagai macam uh, uh, dasar teorinya diambil dari mana, lalu ada daftar pustakanya. malah kalau mau dikejar lagi ya dengan diketik nama-nama eh, buku, nama-nama daftar pustaka akan ketemu juga gitu ya. Nah, ini kalimat itu pas banget soalnya ya. Nih, ada orang yang merasa diraba, disentuh, ditiup bahkan merasa seakan ada ulat yang bergerak di bawah kulitnya. Nah, ya, itu bisa terjadi karena yang bernama halusinasi gustatorik, dan halusinasi taktil atau perabaan. Jadi, ini adalah terjadinya rasa coro di bawah kulit, coro di telinga, bukan karena ada organ tubuh yang rusak. Ya, Misalnya, dulu tangannya ini dioperasi, lalu sekarang kebas. Itu memang secara fisik ada... Pernah dioperasi, namanya dioperasi, sarafnya ada yang kepotong, belum nyambung lagi, sehingga kebas, nggak merasakan apa-apa. Begitu pelatihan, energinya mengalir, darahnya lancar, tapi kan nggak langsung lancar. Setelah pembuluh darah yang terbuntu, mulai dibuka, maka merasa geringing-geringing, itu memang secara fisik ada masalah di situ. Nah, tapi ternyata ada sekelompok orang, ya, yang bisa sampai satu dua persen tergantung negara mana cukup menarik juga negara ini lebih tinggi lalu di Indonesia pun ada provinsi misalnya Aceh, eh, apa eh, Jogja, Solo, Makassar itu mencapai hampir dua persen yang lainnya satu persen tidak 1 satu persen gitu ya kalau gitu dari data penelitiannya nah itu adalah yang tidak ada masalah apa apa secara fisik secara medis berarti masalah apa dong masalah psikologis ya membayangkan jadi termasuk sebenarnya halusinasi, ya. Nah, karena ini masalah psikologis, pasti juga ada dasar psikologisnya, akarnya. Nah, misalnya bicara yang coro saja, ya nanti yang ulat, yang yang kala jengking, yang merasa kayak ular, kayak ulat, kaya coro di perut, ya itu pasti ada latar belakang masalahnya. Misalnya, ya makanya kalau nanti akar akarnya ini pas betul gitu ya, ya begitu disadari, ya hari itu juga sembuh. Ini paling gampang sembuh kalau masalah psikologis walaupun kadang butuh waktu untuk terapinya ya. Kalau karena ada kebas dulu dioperasi ya sampai kebasnya nanti hilang rasanya enak banget. Jadi olah nafas bukan takut ya. ya. Karena ini masalah perasaan betul-betul secara fisik tubuh nggak ada apa-apa ya. Maka tadi sengaja saya akhiri hari ini kita olah nafas sambil dengar lagu. Kalau Tuhan penyembuhku, maka kesembuhannya dari Tuhan. Kesembuhannya kalau roh jiwanya disembuhkan. Makanya saya sarankan nanti simak rekaman yang Soul Healing and Miracle bagian satu yang sudah berapa minggu lalu, nanti minggu besok ini malam, itu bagian dua. Nah, apa akar masalahnya? Di, di jiwa tentunya, di perasaan. Misalnya trauma. Waktu kecil dulu ya, Waduh ditakut-takuti ya sama orang tuanya, sama ibunya coro. Sehingga kalau lihat coro jerit-jerit begitu ya kan. Wah, lihat coro di kamar mandi jerit-jerit waktu kecil begitu. Itu kebawa ke alam bawah sadar yang namanya takut dengan coro. Pernah lagi misalnya waktu kecil dilempar tai gitu ya maaf nih bicara tai gitu ya. Pokoknya jorok deh gitu. Maka begitu dalam keadaan hening tanpa nggak mikir apa-apa, merasakan yang muncul, alam bawah sadarnya, maka muncul rasa jijik waktu olah nafas, pengen muntah. Kayak bahkan bisa merasakan kayak ada bau tai gitu. Nah itu berarti trauma dengan hal itu. Ya, pernah mengalami ditakut-takutin corok Nah maka nanti sembuhnya gimana? Karena itu kan memang mah pernah masuk bahkan ketakutan akan corok ya takut tikus, takut apa lagi? Takut ketinggian. Waduh, begitu tenang, duduk diam, ya selalu merasakan jantung merasakan apa? malah enggak malah kebayang di tempat tinggi. Waduh, goyang kayak mau jatuh begitu ya. Ini perasaan yang seperti ini adalah psikologis. Enggak ada masalah dengan tubuh enggak ada. Enggak ada sakit, enggak ada bakteri, enggak ada saraf kejepit, enggak ada. Maka penyelesaiannya adalah mengejar latar belakang trauma itu dari mana? Nah, kalau yang ikut camp, kelas berbayar, ya ini Ibu Sinta emang mendalami hal ini ya. Ada kelas program olah nafas seperti ini yang berbayar setiap hari, setiap satu orang, satu-satu dikonselingi berjam-jam, ya emang ada harga yang harus dibayar. Ya, Pak, saya nggak punya duit, Pak, 2 juta untuk ikut, ya kan? Ikut saya aja gratis. <laughs> ikut tiap pagi begini terus. Nah, misalnya sekarang kita mengejar trauma itu akarnya dari mana? kita bisa secara sendiri kembali ke masa lalu. Gimana kalau masa lalu saya itu malah sampai di dalam kandungan, Pak? Ya, karena ada orang misalnya waktu kecil itu maaf nih ya, orang tuanya pacaran remnya blong jadi hamil sebelum nikah. Atau suami istri tadi pertengkaran yang hebat ya, sampai ada keinginan untuk bercerai lalu hamil. Aduh, sampai berpikir ini anak saya mau gugurin aja deh. Nah, kalau saya pakai Alkitab ya, Daud berkata dalam kandungan Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku dikandung dalam ibuku. Jadi, dalam kandungan itu, janin itu merekam perasaan orang tuanya. Nah, rekamnya lewat mana gitu ya? Bisa ada ilmu lagi, ilmu psikologi, karena janin denyutnya berjentung di hari yang ke-40, sudah ada perasaan, maka dia merekam perasaan orang tuanya, pendekatan ilmu perasaan, pendekatan ilmu DNA. Ya, bahkan sebelumnya emang. Sperma ketemu telar, 23 pasang kromosom, rekam jejak DNA dari orang tuanya. Kita bicara yang perasaan aja, karena kita bahas lagi soal psikologi. Ketika ibunya waktu hamil itu menyesal, hamil, dia mau gugurkan, bahkan dia sudah berusaha minum-minum itu, tapi nggak gugur-gugur juga. Tapi perasaan tertolak itu ada. Maka dia tuh pengen hormat ibunya, tapi... Ada apa masalah sedikit aja, dia berontak, habis berontak dia nyesel. Kenapa aku berontak? Ya aku tuh sih pengen, aku tuh nggak happy melakukan hal ini, tapi dorongan berontak ibu tuh begitu kuatnya. Jangan-jangan memang waktu kecil pernah mau digugurkan. Lalu kecenderungan itu hilang ketika dia mengampuni ibunya. Dan bahkan dia berkata, "Tuhan." Nah, makanya saya selalu bawa Tuhan ya, karena Tuhan tuh penyembuh. Aku ini pernah mau digugurkan berkali-kali, tapi nggak gugur-gugur. Betapa hebatnya rencana Tuhan yang mungkin Tuhan sediakan bagi saya itu, seperti seorang anak yang dibuang sama ibunya. Ini true story di kota New York, kisah nyata ya, dibuang sama ibunya di depan supermarket karena suaminya pukul, memabuk, penjudi, tempelang istri. Dia nggak sanggup juga piara anak, dia dibungut aja panti asuhan, bener namanya dibuang di Amerika ditaruh di depan supermarket ibunya bilang masuk sebentar tunggu nggak pernah dia keluar lewat pintu yang lain anak itu nungguin di situ nangis sama satpam di akhirnya dipanggil, dipanggil pihak ini terus dibawa ke panti asuhan ini anak marah dengan hidup ini kenapa aku dilahirkan kalau papa mama nggak sayang aku memang papa pukul mama tapi mama kenapa buang aku maka dia tumbuh sebagai orang yang diam sekali, sekali bicara, dia marah, berontak. Sampai akhirnya dia membaca kisah Daud ya, Raja Daud, Nabi Daud. yang juga berkata dalam Mazmur 27 itu ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi kalau orang tua tidak menghendaki, tapi saya lahir, bahkan mau digugurkan tapi lahir, Baik Tuhan punya rencana dalam hidupku. Dia cari rencana Tuhan ini si anak yang dibuang ini. Oke, singkat cerita, dia ini menulis buku Anak Siapakah Ini. Bukunya diterjemahkan dalam ratusan bahasa termasuk bahasa Indonesia. Dan penulisnya adalah orang yang dibuang itu bernama Bill Wilson. Ya, penulis buku Anak Siapakah Ini. Dia dibuang, dia merasakan pahitnya terbuang, tapi dia sembuh dengan cara kalau aku lahir, berarti Tuhan itu menghendaki aku hidup. Sama juga orang yang mau yang pernah mau digugurkan Tu orang tuanya ibunya pernah menggugurin berkali-kali, tapi dia nggak mati-mati. Berapa, Tuhan ngotot ya saya hidup di dunia ini. Saya ampuni ibu saya. Saya bersyukur malah paling nggak saya ada di dunia ini karena dia. Kalau orang tua buang saya, Tuhan nggak buang saya. Sekarang aku cari Tuhan. Tuhan apa rencanamu dalam hidupku? Ya. nah itu begitu ketemu Tuhan sembuh. Nah sekarang gimana dengan coro? Ya menurut saya coro ini lebih kecil ya daripada pengen mati begitu nafas. Aduh Pak saya perasaannya pengen mati Pak. Itu jangan-jangan pernah mau digugurin. Kalau orang tua yang mau ngaku bagus banget tuh orang tua yang ngaku minta maaf betul nak Mama dulu nggak siap melahirkan kamu mohon maaf Mama mohon maaf Mama mohon maaf sama kamu Mama sayang kamu Mama karena saking sayangnya Mama nggak siap nanti Mama nggak bisa pelihara kamu. Orang tuanya minta maaf, anaknya mengampuni, sembuh itu, rasa pengen mati itu hilang udah, hilang. Kenapa? Ketemu Tuhan, mengampuni, diampuni, selesai. Ya, Nah sekarang kalau coro, nah kita balik ke coro lagi, ya coro, coro, olah nafas body scan, pengen muntah karena goyang-goyang, merasa ada di tempat tinggi, trauma tempat tinggi sebenarnya akarnya, maka kalau coro tuh gampang, ya gampangnya meyaksa bukan pengampungan ya, mati begini. Pikirkan sungguh-sungguh. Masa manusia kalah sama coro sih. Kita gebuk aja mati. Ambil sapu tuh pukul aja mati. Tapi emang kalau dari kecil nih ditakut-takutin coro, coro, coro, coro, coro. Sampai jijiknya coro. Wah ada coro, wah ada coro gitu ya. Manusia, manusia itu hebat banget. ya. Kita punya kuasa, punya kemampuan, punya otak, bisa pakai sapu. Pukul gebuk mati dia. Ya kalau nggak tega ya disapu aja diusir bisa gitu. Kalau tega sama coro itu kasihan Pak, jangan dibunuh lah itu makhluk hidup ciptaan Tuhan juga. Ya udah diusir. Kalau anda nggak berpikir begitu udah pukul aja debu Mati udah. Mati udah. Ya. Ya apalagi takutin. Jangan pukul coro. Kalau lagi hamil nanti begini begini begini. Kalau dulu pernah pukul bener jadi takut nih. Waduh takutnya karena ya begitu ya udah. Kalau kamu bunuh coro nanti coro bunuh kamu lah. Ini kan semua nih masuk ke alam bawah sadar karena diucapkan oleh pihak otoritas. Kalau ibu Sinta Dewi mana yang bisa memasukkan sesuatu yang bisa masuk ke alam bahwasanya terus kenapa? Satu diucapkan oleh pihak otoritas. Siapa itu otoritas? Ya otoritas di atas kita, ya orang tua anda, ibu anda. Kalau anda misalnya orang Kristen, gembala anda itu punya otoritas untuk memasukkan sesuatu di alam Sadar. Dua repetisi, diulang-ulang. Ya kalau pendetanya benar, ya bagus, pendetanya sesat ya ada ada termakan karena begitu ya. Maaf ini bicara begitu ya, saya juga seorang orang Kristen, orang-orang Tuhan, tapi itu pihak otoritas. Oh ibu, berulang-ulang ngomongin, kamu oh, kamu tuh irit tau nggak, cari makan itu, cari duit itu susah. Masuk alam bawah sadar cari duit itu susah. Nah yang berpetisi ini harus kita lawan. saya orang yang diberkati, bisa, saya pindah hidup, Tuhan bisa karunia menikmati, untuk cari uang dengan mudah ditabung juga hemat, eh, tapi memberi juga, menolong orang lain juga, karena kalau saya memberi, saya akan diberi, saya orang yang diberkati, tidak susah cari makan. Ucapkan berkali-kali dalam doa. Nah, sekarang coro lagi. <tuh ya> Ucapkan, Tuhan terima kasih, engkau menciptakan aku sebagai manusia, yang melebihi binatang apapun juga. Binatang badannya besar, tapi tidak punya otak seperti saya. Kita bisa mengalahkan binatang besar dengan membuat senapan. Betapa hebatnya manusia, Tuhan ciptakan engkau aku luar biasa. Bahkan seperti rupa dan gambar Tuhan. Aku tidak takut coro, coro ciptaan Tuhan. Itu binatang kotor, binatang jorok, kencingnya aja bau. Ya, Aku tidak takut lagi sama coro. Tidak ada coro dalam tubuhku. Ya, jadi kalau ada, mulai ucapkan, Anda mulai deklar. Anda mulai mulai olah nafas, maka kalau itu misalnya coronya muncul, Anda buka mata aja. Tumpang tangan. Eh, hey, kamu tidak ada coro. Tidak ada coro dalam telingaku. Pikiran, perasaan. Buang itu coro. Tidak ada coro dalam hidupku. Tidak ada lagi yang menguasai aku, coro-coro jahat, coro-coro jelek, badanku sehat. Tuhan ciptakan aku, bahkan tubuhku inilah baiknya Tuhan. Tidak ada coro dalam tubuhku. Ya, Anda mulai diktar seperti itu karena tidak ada masalah biologis. Secara fisik, Anda tidak sakit apa-apa. Tidak salah penjepit, tidak ada pernah operasi, tidak pernah jatuh. Maka kalau pernah jatuh, itu geringin karena pembuluh darah dilebarin tapi kalau merasa ada coro di perut itu dah dulu tunggu dulu kita merasakan tadi saya bilang kita merasakan perut ada yang bergerak karena gerakan peristaltis. Ada gerakan aliran energi sehingga gerakannya tuh enak, nyaman, nikmati ya. Tapi kalau gerakannya mengganggu dan misalnya betul-betul mau cek ke dokter gitu ya, enggak ini enggak ada kanker usus, enggak ada pembusukan ya. Jadi secara klinis medis enggak ada apa-apa. Ini masalah perasaan Anda ya Nah sekarang Pak gimana Pak kalau saya nggak tahu masa lalu saya saya pernah ajarkan ya nanti saya ajarkan lagi juga pada waktu malam minggu malam ya tapi kalau sekarang juga lagi menjawab aja biar satu rangkaian kalau saya ya ini saya berbagi cerita aja ya ya saya sering berkata jiwaku ter, dalam sebuah lagu ya jiwaku terbuka untukmu Tuhan selidiki nyatakan segala perkara Singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapanmu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Tuhan, aku malu cerita sama orang lain. Saya tertutup sama orang lain. Saya gak berani cerita, Tuhan. Nanti saya dihakimi. Tapi saya terbuka sama Tuhan. Tuhan, saya mengalami ini, Tuhan. Saya nggak tahu bahkan ini apa, mungkin dari masa laluku, mungkin anak moyangku, mungkin aku di kandungan, aku nggak tahu. Tapi Tuhan, singkapkan semua yang terselubung Tuhan. Kita minta dibongkar oleh Tuhan. Saya orang yang sangat percaya Tuhan ada, Tuhan hidup. Tuhan bukan teologi Tuhan bukan dogma, Tuhan bukan doktrin. Dia pribadi, kalau pribadi dia bisa berbicara. Paling tidak berbicara dalam hati nurani yang terdalam. Saya nggak bicara dengar suara audible, itu bisa nanti balik ke halunisasi lagi gitu ya di hati nurani kita karena di hati nurani kita itulah Tuhan berbicara atau kalau saya baca kitab Ayub kitab Ayub kan berkata begini roh Allah yang maha kuasa roh Allah yang maha kuasa membuat aku hidup dan roh dan selama roh Allah ada dalam lubang hidungku Hah? roh Allah ada dalam lubang hidungku iya itu ayat Ayub begitu hari Minggu pernah saya tunjukkan ya Lalu disambung lagi dalam kitab Ayub, Roh Tuhan membuat aku hidup. Roh Tuhan membuat aku sembuh. Jadi ada lagi. Ayub berkata lagi di pasal 33. Roh Tuhan. Nafasku adalah milik Tuhan. Dan roh nafasku itu punya Tuhan. Jadi Tuhan bikin Adam itu dihembusin ruah. Roh atau nafas. Diberikan nafas hidup. Tapi dalam bahasa aslinya, ruah roh jadi nafas itu punya Tuhan. Lalu kita berolah nafas, maka selalu berkata, "Tuhan, Tuhan, kenapa?" Karena nafas itu punya Tuhan, nafas itu diambil, kita mati. Maka kalau kita bernafas, ingat Tuhan, bernafas, panggil Tuhan. Sebenarnya kita itu kosong kosong, ya, tapi kita berdua dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan hadir, maksudnya nggak bisa sembuhkan pasti sembuhkan bahkan Tuhan nanti bisa memberitahu hati nurani kita yang terdalam ya sebenarnya apa yang kita alami dia bisa singkapkan bahkan Tuhan bisa kata bisa memberitahu misalnya orang itu benci sama kamu iya ya kalau gitu saya baikin aja deh yang penting respon lagi ya oh kalau gitu saya jauhi nggak kalau gitu tak baik baikin dia mungkin dia salah salah mengerti salah persepsi nggak usah ngobrol karena kamu benci langsung dibaiki itu responnya respon waktu Tuhan nanti beritahu apa yang sebenarnya terjadi nah, tapi yang pasti adalah ketika tidak ada masalah fisik sama sekali maka itu masalah jiwa maka langkahnya adalah kita bereskan jiwa dengan berkata tidak ada coro dalam telingaku gitu ya. tapi kalau dulu misalnya memang pernah migrain, ada masalah saraf otak maka kadang ada keringinan kesemutan dari alah kepala ke telinga gitu ya. Tapi kalau anda berlanjut, yang rasanya itu takut, gelisah, secara fisik nggak ada apa-apa, maka ada kemungkinan, menurut jurnal psikologi itu namanya halusinasi. saya nanti salah baca lagi, namanya halusinasi perabaan atau taktil sehingga orang sering merasa-rasa diraba, disentuh, ditiup, merasa seakan ada ulat yang bergerak di bawah kulitnya. Ya, saya baca ulang, dan saya tunjukkan lagi. Saya tidak mengarang-arang teori. Ya, ini memang ditulisnya seperti ini. Ya, menderita merasa mengecap sesuatu, halusinasi, gastrik. Lebih jarang, tapi yang sering halusinasi gustatorik dan halusinasi perabaan, di mana merasa diraba, disentuh, ditiup, dan merasa seakan ada ulat yang bergerak di bawah kulitnya. Nah ini karena disingkat begitu, diambil ke, ke, ke pustakanya yang dipakai sama dia, ya, daftar pustakanya, maka penjelasannya lebih panjang seperti ada tadi perasaan coro sel, e, e, ulat yang bergerak, bukul, lebih panjang seperti yang banyak dialami dalam fenomena-fenomena orang yang bermeditasi atau olah nafas karena kita sibuk maka kita muncul maka sebenarnya juga sembuhnya kalau itu masalah bukan masalah badan ya dengan kesibukan tapi kesibukan tidak menyembuhkan karena nanti begitu enggak sibuk akan muncul lagi maka waktu muncul lagi tenang sembuhkan jiwanya sembuhkan pikirannya aku tidak takut joro lagi aku tidak takut joro lagi Ya, ada orang yang takut boneka gitu ya maka berlalu berkata itu hanya boneka karena dulu waktu kecil ditakut-takuti ya umur 2-3 tahun masih nggak suka ulang tahun dipanggilin badut wah jere jere teriak teriak habis itu sampai mahasiswa masih takut badut kalau secara psikologis udah dijelasin kadang dipakein uh, terapi terapinya apa diajak mewarnai badut ya diajak mewarnai boneka patung ya karena dulu ditakut-takuti patung itu ada ada rohnya ada begininya akhirnya dia lihat patung takut keburu-buru gak berani kalau dipaksa habis itu ngimpi yang aneh-aneh gitu ya itu masalah jiwa masalah psikologis ya bisa disembuhkan dengan diajak kalau yang patung mewarnai patung sambil diajak ngomong sama orang tuanya sama psikolognya ya lalu sambil diajak ngomong itu dikatakan apa itu hanya patung itu hanya karya seni ya memang roh ada di mana-mana kalau kita berkata roh jahat ada di udara kita yakin di patung ada rohnya, ya malah rohnya masuk situ. Kita percaya nggak ada, ya jadi nggak ada. Tapi roh jahat itu ada ya. Tuhan ada, setan ada. Kalau Newest Moment, Tuhan nggak ada, setan nggak ada. Setan tuh ada. Makanya waktu anak saya tak latih untuk mandiri, tidur di kamar sendiri, nangis dia pertama kali kamar sendiri. Pak, kamarku ada setannya. Kamar papa juga ada. gitu Saya nggak bilang, nggak ada, bohong, penakut. Kan setan ada. Kalau Anda beragama, ada tahu ada setan. Ya, maka saya bilang sama anak saya kamar papa juga ada ada, ada, kamar papa ada kok papa gak takut? ya udah, malam ini papa tidur di kamar kamu ya jadi saya tidak bawa anak ke kamar saya nanti jadi keterus-terusan gak bisa mandiri berani kamar tidur sendiri Enggak. saya tidur di kamarnya dia saya bilang tadi kamu lihat setan? ya iya papa sih nggak lihat, tapi papa tahu ada kita buka mata ya tapi berdoa sambil buka mata eh setan Jangan pengecut dong, jangan penakut dong. Kalau mau muncul sekarang nih, ngomong papa ada, ngomong anakku juga buka mata. Kalau berani, muncul, muncul dong. Anak saya tangan saya, Pak, kalau muncul gimana? Kalau muncul kita usir. Tuhan ciptakan manusia sebagai gambar dan tubuhnya Tuhan. Bahkan ini baik Tuhan. Kita tunggu aja. Nanti kalau muncul gimana? Kemudian kita usir. Kan kita punya Tuhan, nah Tuhan kita itu lebih besar daripada setan. Tapi, kalau kamu takut, Papa temani tidur ya di sini, di kamar Papa juga ada. Soalnya <laughs> di kamar Papa juga ada, kan? Bener, di, di kamar saya juga ada. Di sini juga ada. Di juga dengar Di sini juga ada. Di sini juga ada. Di udara juga Di kamar ini ada. Setan, tapi saya gak takut sama setan. Ya, karena di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Di sini Di Nah kalau waktu kecil ditakut-takutin terus itu ya, waduh, lalu ngomong lagi di patung ada setannya, maka dia berpikir semua patung ada setannya. Ya jadi ada kalau kita percaya di situ ada, kita usir juga dia pergi. Ya. Kalau saya bukan takut setan, saya ngusir setan. Anda punya jimat yang udah dari turun temurun suruh saya bakar, saya bakar, tak hancurin juga nggak apa-apa. Nanti kalau serangan balik gimana? Aku yang tanggung. Tapi Bapak Ibu bisa sembuh, kalau sakitnya tuh gara-gara setan-setan seperti itu, ya. Kemarin juga saya dipanggil Pak Jarod. Di rumah saya ini ada setannya, Pak. Sampai begini gini, bisa ngusir, Pak. Bisa, saya datang ke rumah ya. Gitu, syaratnya apa? nggak ada syarat. Emangnya saya dukun pakai syarat uh, ayam hitam mulus. <laughs> Usir dalam nama Tuhan. orang oh, saya punya Tuhan yang lebih besar daripada setan, dan Tuhan di dalam diri saya. Gitu ya. Jadi, kalau masalah seperti itu, teman-teman juga sebenarnya bisa doa sendiri, enggak usah cari-cari orang sakti, enggak ada orang sakti. Tuhan yang sakti, jadi kita yakin aja yang itu tidak. Makanya, kalau sakit tertentu, bayangan tentu buka mata aja ya. Lalu, mulai memperkatakan ya. Oke, okay. uh, kali ini kita nggak bisa banyak-banyak ya. Uh, tidak ada satu pertanyaan yang saya jadi ingat betul hari ini. kok cuma 100, ya, uh, karena memang memperpanjangnya bulanan. Berarti hari ini harinya untuk memperpanjang. Nanti malam udah bisa, besok udah bisa 500 lagi, ya. Nanti saya post rekaman yang pertanyaan ini. E, sampai jumpa besok pagi. Kita belajar satu hari satu poin, satu hari satu dua poin. Kalau pertanyaannya baru, saya akan e, rekam, ya. Selebihnya, ya, e, yang beragama Islam, ya Allah, sertalah penyembuh, ya. Itu membuat kita. Yakin ya, semua kita masing-masing punya Tuhan Kami lintas agama sesama dengan uh, agama dan kebetulan masing-masing. Ya, boleh berdoa menutup, lalu selesai. Tapi tadi kita doa penutupnya di waktu uh, akhir olah nafas, bukan tanya jawab. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, besok pagi saya besok pagi udah di Jakarta. Ya, hari ini udah balik Jakarta, selesai. Bukannya telepon telepon tamu udah datang. Oke, okay, makasih.